Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi OBS yang black screen ya. Jadi kalau mungkin kalian udah ngikutin dari versi sebelumnya atau kalian juga udah memang udah nonton, kalau kalian melihat black screen seperti kayak gini, kalian cukup ganti ke power saving gitu kan dan itu bisa lagi untuk webcam layar. Nah, cuman di sini kasusnya kali ini beda gitu. Jadi saya menggunakan eGPU atau menggunakan VGA eksternal di laptop saya dan hasilnya menjadi item kayak gini gitu ya. Dan kalau kalian misalnya pilih gitu ya, untuk layarnya di sini untuk layar kedua bisa gitu di sini saya sedang merekam suara dan untuk display yang ke satu itu nggak bisa gitu. Jadi yang ini adalah gelap dan sebenarnya caranya gampang banget sama aja kayak yang versi sebelumnya cuman di sini kita akan ganti ke VGA eksternal kalian gitu ya, atau mungkin high performance mungkin ya. Jadi di sini kita akan klik kanan di layar kalian terus kalian cukup klik aja yang display settings ya. Dan setelah itu kalian bisa ke graphic settings gitu. Kalian bisa klik aja ke graphic setting dan kalian tinggal klik aja yang OBS studionya, kalian ganti ke option dan kalian cukup ganti ke high performance ya atau mungkin VGA eksternal kalian. Di sini saya menggunakan 970 bukan 960M. Untuk di GPU saya adalah 960M dan karena saya menggunakan iGPU e jadi saya menggunakan 970 ya. Setelah itu kalian bisa save aja langsung gitu ya dan setelah itu kalian exit dan setelah itu kalian bisa Merestart atau mungkin membuka ulang OBS-nya ya. Kalian bisa exit lalu kalian buka lagi. Kayak gitu aja sih nanti bakal muncul gitu untuk layar kalian gitu ya. Dan setelah itu nanti akan muncul layarnya. Setelah itu kalian bisa merekam dan udah gitu beres gitu untuk videonya. Gampang banget dan untuk caranya gitu doang. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Dan next for watching. Bye-bye.